Hai, saya Ma. Saya adalah salah seorang penduduk di Kampung Baru Seri Sentosa. Setiap hari, saya akan ke pusat internet berhampiran di rumah saya. Kerana saya mempunyai perkara yang perlu dilakukan seperti mesyuarat di atas talian. Saya juga gemar dengan fasiliti di sini, seperti tandas yang bersih. Saya sangat gemar dengan sambungan internet di sini kerana sangat pantas walaupun di kawasan perkampungan. Minta keselamatan juga. Dititik beratkan di kawasan Pusat Internet ini juga. Jadi saya tidak perlu risau. Akhir kata saya, Pusat Internet adalah di antara yang terbaik untuk saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.